Nama sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi Oke langsung saja ya ini tadi sudah saya tes memang hasilnya tidak normal kata usernya Cuman alangkah baiknya Teman-teman bisa tahu ya hasilnya bagaimana kita tes saja ini sudah saya hidupkan ya Ini printernya normal kita tes print menggunakan laptop ya. Oke kemudian klik kanan printer Pro preferences ya. Kemudian kita pilih kita tengahkan dulu. Kita pilih maintenance. Sudah Kemudian kita tes nozzle check ya oh, untuk tes hasilnya ya bagaimana warna hitam atau warnanya apakah bagus atau tidak ya jadi di sini kita ngeceknya namanya nozzle check ya kemudian kita pilih print printer ya. okay. so, sudah print ya jadi kembali Lihat hasilnya, apakah benar atau tidak bahwa hasilnya tidak nomor. Namun, nah bagi teman-teman ya yang belum subscribe di channel kami di tutorial printer, silahkan di subscribe ya. Nanti kalau ada update terbaru dari kami, maka anda akan mendapat notifikasi. Dengan catatan untuk mendapat notifikasi adalah aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti apabila dia ada update terbaru, dia langsung ada pemberitahuan dari kami. Oke, nah ini hasilnya ya, hasil dari nozzle cek tadi ya. Nah warnanya rusak, hitamnya tidak kurang sama sekali. Nah, bagaimana cara servisnya? Yang kita lakukan adalah pertama yang ringan-ringan dulu ya. Yang pertama kita lakukan yang ringan-ringan dahulu. Yang ringan maksud saya menggunakan software bawaannya printer ya. Nah, langsung saja ya kita lihat di laptop nah, bawaannya printer. Nah di sini kita cara nyepusnya adalah ini ya bisa kalian menggunakan ini tadi kan sudah nozzle check ya. Kita finish saja dulu ya. Kita finish nah di sini banyak pilihan ya Dan, nah ini nozzle pack untuk test print nah ini head cleaning nah, ini untuk membersihkan uh, head ya kalau hasilnya tidak bagus bisa kita menggunakan ini cuman kalau sudah parah ya kayak ini tadi ya parah hasilnya hitamnya tidak kura sama sekali warnanya juga parah ya tidak tidak normal juga kalau cuma sedikit-sedikit putusnya itu bisa kita gunakan head cleaning Nah sekarang karena panah kita gunakan power cleaning untuk membersihkan headnya ya supaya bisa normal oke langsung saja ya kita klik head cleaning langsung kita next ya ini kita harus checklist ya checklist dua-duanya nah, kalau power cleaning dia bisa dilakukan cuman satu kali ya dalam satu kali 24 jam nah ini ya 12 jam Nah, kalau kedua kalinya ini dia kita tidak la, tidak bisa lagi ya kita tunggu 12 jam lagi baru bisa menggunakan power cleaning ya jadi yang kita lakukan adalah yang ini dulu ya langsung ini menggunakan power cleaning nanti kalau masih tidak normal baru kita gunakan head cleaning nah seperti itu ya tapi yang pertama kita gunakan power cleaning dulu ya kemudian kita max kemudian start nah maka printer melakukan cleaning ya oke kita tunggu dalam beberapa menit ya cukup lama oke sudah finish ya ini sekarang kita tes hasilnya ya tes hasilnya kita klik nozzle check ya cek hasilnya lagi setelah kita gunakan power cleaning ya wow. ternyata dia minta riset ya Printer in the input is nearing the end of service. Nih ya, case kontak websone. Nah ini, ini printernya langsung minta reset ya. Perhatikan, minta direset saya riset dulu ya karena dia langsung error seperti ini ini ada tulisannya problem has acquired ya acquired oke okay, kita saya apa namanya reset dulu saya gunakan resetter oke ya, sudah barusan saya cek ya sekarang Eh, saya reset tadi Error Terus sekarang Kita coba lagi mau check ya Untuk test printnya Bagaimana hasil cleaning kita tadi Print eh, Oke, kita lihat hasilnya ya Bagaimana hasilnya Semudah, Sudah bagus ya Okay, sudah Keluar ya hasilnya Perhatikan Alhamdulillah Hitamnya sudah bagus ya Warnanya juga sudah bagus Tidak ada putus-putus Berarti Sudah bagus semuanya ya Jadi sudah bagus semuanya Jadi hasil kita uh, Hasil cleaning kita itu Berhasil ya berhasil, nah ini hasilnya jadi seperti itu ya tadi cara bagaimana mengatasi hasil printer yang tidak normal semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh